atau orang salat tapi salatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuh alladzina hum fi salatihim khasyyun. Bukan alladzina hum fi salatihim saja, tapi ada kalimat khasyyun. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat apalagi yang enggak salat. Apa yang lima ini? Lihat baik-baik. Satu Orang yang salatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik.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 Inna dhalna, Kami turunkan al sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudhu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca, ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ket-uj7 ayat 205. Wa rabbaka wa wa dunal jahri berzikir minta kepada Allah dengan segenap jiwamu mohon dengan penuh ketawaduan nanti ketenangan diberikan menghafal Quran baca-baca baca-baca baca-baca zikir Quran surah ke-54 ayat 17 22 32 40 walakad yassarnal qur'ana menyebut nama Allah alat mulus itu zikir Setengah dapat soalan, ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Al Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Zikir, dalilnya Quran Surah kedua, ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku Dzikir zikir, apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditaksir di Quran Surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulidullah, awidurrahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentamkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat anda baca Al-Quran?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 Masuk wudhu masuk salat dua rakaat tenang dekat kipas angin saking tenang nyeplek ngantuk tidur Beneran, enak makanya saat ramadan kalau orang pengen cari ketenangan lihat di perusahaan-perusahaan penuh tunggu sholat pada tidur ya mengamalkan hadis palsu dia ya, musawim ibadah tidurnya orang puasa ibadah hadis palsu nah. itu teman-teman itu itu gambaran ya tiga. tiga orang yang sholatnya khusyuk benar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 Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omzetnya, Yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat Malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim ad demikian Sholat, sholat karena tahu, sholat itu meningkatkan rizki Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki Disebut dengan lakzak, pemilik rizki Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah Karena sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang Belum minta, udah diperhatikan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 Begitu sholat minta kepada Allah Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah Bermohonnya sambil sholat Ya Allah mereka katakan saya gak mungkin punya keturunan Sekarang saya ingin katakan ya Allah Saya hanya minta darimu saja saya gak akan dengarkan mereka Ya Allah mohon Engkau maha mendengar ya Allah Maha mendengar doa saya Kalau kepada yang maha mendengar aja nggak mengabulkan Kepada siapa lagi saya mesti minta Apa yang terjadi Fanadatul malaikat wahuwa qaiman Yusolli fil mihrab Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyu itu belum selesai. Sholat aja dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai. Doa sudah dikabulkan. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menembus dan mandul. yang hidup kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi jadi dia. Berita baiknya. Nabi Zakaria sholat dikabulkan Umat Nabi Muhammad sebelum sholat Sudah ditunggu oleh Allah Mau minta apa aku kabulkan sekarang Hadisnya kunci Saya bacakan Hadassana kala kala kala Rasulullah Wasallam Kala Allahu Azza wa abdi Kata Allah Saya bagi dua ya sholat antara aku dengan hambaku Wali abdi masalah Kalau hambaku benar sholatnya Aku berikan apapun yang dia minta sekarang Iza kala al-abdu Bagian pertama, kalau hamba benar dibaca al-fatihahnya, dari alhamdulillah rabbil alamin, kalau Allah azza wa Jalla dijawab oleh Allah, hamdan nih abdi hambaku sedang memujiku. Wa rahman rahim jika hambaku berkata ar-rahman rahim kalau Allah azza wa Jalla asna alayhi abdi hambaku sedang menyanjungku. Wa idzalkalla kalau Allah azza wa Jalla, majadani abdi, kalau hambaku mengatakan malikiyomid din kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang, wa qala abdu iya karena wa iya Jika hambaku berkata sekarang ya Allah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 Kesurah ke ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mukminun. Apa amalannya? Alladhinahum fi solatim Persoalannya, kalau anda solat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran boleh jadi, yang solat itu belum khusyuk Apa itu khusyuk Dua maknanya. Dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang solat masih membawa dunia dalam solatnya.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 Malaikatnya juga bilang kamu salah baju harusnya luka Modric. <tuh> apa lah saya? Nah, yang mau tanya apa? Mau dipecat saya tahu lagi nganggur sekarang ditawarin Benfica dia nggak terima. Sekarang jadi dia, dia komentar soal diben Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentar di laga Saudi dengan Qatar dan komentar laga Arsenal dengan Southampton digantikan Leicester. Dia super sub dulu ya super sub.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 yang tidak bisa dilihat malam bisa dilihat besok cara berfikirnya bagaimana kalau besok meninggal gak kesampaian teman-teman sekalian kesampaian. nah maka dari itu anda kalau mau ada panggilan suat siap-siap baju yang bagus, Tu, sempurnakan anda panggilan orang mandi, panggilan Allah buka Quran surah 5 ayat 6, sempurnakan wudhu ya yuhalladzina amanu tuhilah tu ila wujuhakum, wudhu yang baik berpakaian yang rapi, kenapa? karena boleh jadi saat dipanggil anda wafat saat itu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 sekian persen yang parah bagaimana sholat anda bisa khusyuk pekerjaan anda dipahami urusan akhirat anda nggak dipahami dimana cara berfikirnya aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana ya, cepat berubah nah ini baru satu amalan belum yang lainnya ada lima amalan lagi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 Bang istirahat, Bang butuh istirahat, Umat sudah nunggu, dah gak usah mikir yang lain karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita malah. Insya Allah Insya Allah, ditipin ini, ditipin itu dan seterusnya, dan yang paling indah adalah, wah oh, Bang kita saling saling panggil nikmat, gak ada yang senikmat ini zikir, Allah doa, nah bayangkan sakit tapi masih nikmat gitu, nikmat, iya Bang, senang. saya paham.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 pertama pilih mana anda dipaksa harus ikut atau yang kedua kita bebas memilih sesuai. sudah <tuh> <tuh> <Duh. tuh> ya jadi kita akhiri subhanallahumma besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di masjid ar Rahman Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.